I Amin. Mean. Oke okay guys di sini ada sebuah requestan daripada teman-teman sekalian Yaitu 10 perkara viral tahun 2022 yang rakyat Malaysia tak boleh lupa Daripada Faktau Channel Jangan lupa guys like, share, komen, dan subscribe-nya Jom saya sudah penasaran apa saja 10 perkara viral ini di tahun 2022 Jadi bisa dikatakan ini rangkuman dari Januari Sampai ke Desember guys, yang berlaku viral di Malaysia. Jom kita tengok videonya, let's go. Oke okay. eh, udah lama kan guys. Aku belum ayo tahu lagi? Kenapa Faktau oh. buat, buat video penutup? <laughs> Sebenarnya memang dah menjadi satu tradisi untuk fakta akan oh, buat video sebuah perkara viral. Sebagai video penutup hujung tahun. Macam tak lengkap pula tahun 2021 Kalau kita tak throwback Perkara yang paling viral sepanjang betul. tahun ini, kan? Namun kali ini Faktau keluarkan awal sikit Sebab kurang pun tengah cuti sekolah kan? Betul. Jadi nanti senanglah kurang nak tengok video Faktau Tanpa perlu fikirkan kerja sekolah Ataupun kerja di pejabat Haa Lagipun ramai diantara terkurang Yang Aha. dah boleh bagi komen Untuk Faktau buat video viral sepanjang 2022 ni okay. Dah sedia Jom bersama Faktau Kita tekan butang Juh. Rewind, rewind. 10 Perkara Viral Tahun 2002 yang rakyat Malaysia tak boleh lupa Eh As Sebelum tu jangan lupa subscribe Faktau tau dan jangan lupa tekan loceng Pastilah kasi subscribe 10 Malaysia Blackout, blackout. Pada 27 Julai Malaysia telah dikejutkan apabila secara tiba-tiba berlaku litarah pintas juga menyebabkan banyak negeri di semenanjung Malaysia mengalami blackout ah. Memang kecoh sangat masa tu Sampaikan Ramai layar berkongsi Keadaan suasana blackout Di media sosial Terutamanya di kawasan-kawasan tumpuan Seperti KLCC KLIA ah. Pusat Beli Belah Hospital oh, Dan macam-macam lagi ya. Dengan hashtag Malaysia Blackout Menurut TNB Berlaku kerusakan Di salah satu pencawang masuk utama oh. Yang terletak di Yongpen North Johor sehingga mengakibatkan Malaysia kehilangan 10% daripada bekalan tenaga. Tapi okay, okay. tak lama pun blackout ni. Dalam 2 ke 3 jam je dah pulih. kalau korang nak tahu Malaysia pernah mengalami blackout paling teruk dalam sejarah di mana pada masa tu dilaporkan Malaysia ha? bergelap selama lebih 12 jam perkari pun berlaku pada 3 Ogos 1996 di mana seluruh semenanjung Malaysia blackout Bukan setakat Wah. banyak aktiviti dan perkhidmatan terjejas Malah sistem lalu lintas juga tergendala Wah, itu Sehingga dilakukan Terdapat 236 kemalangan yang berlaku Allah. Di seluruh negara sepanjang blackout ...kembangan bengkau. elektrik di seluruh semenanjung Kesesakan lalu lintas hari Sabtu di Ibu Negara Menjadi bertambah gawat Apabila semua lampu isyarat gagal berfungsi Aduh Sembilan Maidin Trul Maidin Trul Kalau kurang biasa menggunakan pita Mesti korang tahu akaun rasmi Maiden ni kan? Dan Faktau okay. yakin, korang mesti biasa tengok troll daripada Maiden. Antara yang pernah kena troll dengan Maiden ah. adalah seperti pekerja mereka sendiri, Jayan. Okay. Azim Fahmi. NANI?! Betul tu best. Dan dan bila gua tak kasi masuk maka Grab Mark sahajalah awak. Grab. Twitter caprice termasuklah pengarah mereka sendiri iaitu Ami Maiden ha malah Maiden juga telah bertindak menggunakan isu-isu semasa sebagai drum okay. mereka sampai trending lah member ni oh, tak tahu okay. kalau dia sedih layan twitter Maiden ni pun boleh sampai berguning gelak Sebenarnya banyak media sosial rasmi syarikat-syarikat besar pula menggunakan troll sebagai cara untuk menarik perhatian pelanggan. Tapi si. kalau korang nak tahu sebenarnya syarikat pertama yang menggunakan cara ini adalah Wendy. Tapi oh. apapun fakta tak naklah cerita lebih-lebih. Takut nanti majlis teru Faktau pula. 8 <laughs> <laughs> Ok Mark Mat Kilau. Kilau ya betul. Tak Sebab rasanya list video kali ini kalau tak masukkan Mat Kilau kan. Ah benar-benar sekali dan saja mendapat sambutan yang sangat tinggi. Betul. Malah telah mencipta satu fenomena di Malaysia. Filem yang boleh ditayangkan pada 23 Julai 2023. Memang keren ini. guys filemnya asli. Bukan sahaja dapat sambutan luar biasa, malah telah memecahkan rekod Malaysia ha? apabila menjadi filem Melayu epik pertama yang mencatatkan jumlah kutipan tertinggi dalam sejarah ialahitu RM97 juta ringgit wow. dalam tempoh 40 hari Mengalahkan Avengers Endgame yang hanya mendapat RM87.5 juta. Okay. Filem ini juga mencetuskan fenomena luar biasa apabila hampir kesemua rakyat Malaysia yang menonton filem ini tampil dengan mengenakan busana tradisional Melayu yang lengkap bertanjak dan samping. Malah disebabkan filem ini juga dilaporkan ramai ibu bapa mula mendaftarkan anak-anak mereka wow. untuk belajar silat. Saya pun ada orang yang pakai tanjat masih tengok filem akilau boleh komen di bawah. Tujuh Keren banget guys asli. Abang Bumble. Jarang-jarang kita dengar abang Bumble boleh viral kan. Namun siapa sangka abang Bumble ini boleh viral di Malaysia. Bumble kebakaran panggil 999 sembilan sembilan untuk sambutan oh, oh. hari kemerdekaan Malaysia. Yang ke-65 okay. Ketika acara perarakan sedang diadakan Di dataran Merdeka Memang banyaklah unit beruniform Yang menyertai perbarisan masa itu. Uh -huh. Namun ketika giliran unit beruniform bomba Membuat perarakan oh, Ramai yeah. penonton yang menjerit Kerana teruja Apabila abang-abang bomba Yang sadu ini Menunjukkan Picep mereka <laughs> Keren memang. Oh badannya bina ragawan Sejak ya daripada itu #AbangBomba abang bomber Mula trending di media sosial Aha. Oh iya yeah, yang ini ya guys oh. Abang bomba guys Abang bomba Dan abang-abang bomba ini sering dijemput ke sesi temubual Dan fotografi pihak media terpakai jokit sini Malah menerus salah seorang daripada anggota bomba ketika sesi temu bual mereka sendiri terkejut apabila pengikut di pindah sosial mereka tiba-tiba melunjak naik Fu, uh, netizen Malaysia ni kalau buat kerja kejap je kan? Renard, benar. Ryan Reynolds Puji Sofian ini merupakan salah seorang Idola Faktau ni Siapa je yang tak kenal Dengan Sofian kan Editing dia Memang level-level luar -level negara man Namun siapa sangka Beliau telah mengharumkan nama Malaysia Apabila editingnya Telah menarik perhatian Bintang Hollywood terkenal tak tahu Ia guys? Ryan Reynolds Aka Deadpool Menurut Sofian Sofian Beliau pada awalnya telah diberi peluang untuk menyertai jangkut video seperti promosi filem Adam Project yang dibintangi oleh Ryan Reynolds. Ryan, hold on for dear life, I'm trying not to pass out from the G's, okay? What's a G? Namun apa yang mengejutkan, semingguan videonya telah mendapat perhatian Ryan yang mengulang siap videonya dan memuji kehebatan beliau. Okay, okay sir. And cut. Thank you. Thank you so much Ryan. You're welcome. Sebenarnya ini wow, bukan kali pertama banget. Wow, Sofyap yang hadirkan ke Malaysia tau. Sebelum ni pun beliau banyak kali datang oh. selebriti dari luar oh, negara. Terbaiklah Sofyap. Will Smith. Hey. Hey, I, I'm one of your fan. I'm admire you. Hey, I Dima. Keren banget guys. Shuib jumpa kembar. Ha. Ah. Kalau Juma. 3 tahun lepas, Shuib terjonyo pertbajuhan. Not. We sama. Aduh. <laughs> Haa, sama kan dengan Johan ha, Kali okay, okay, ini, okay. Choeb terjumpa Kembah dia pula ha. Oh. Pada 8 Disember 2022 Oh iya. di media sosial Apabila Choeb membuat naik gambar anggota unit beruniform oh. Dia mempunyai muka seiras dengan beliau Betul, dia betul, betul Dia minta tolong dengan netizen lagi Untuk cari siapakah gerangan Abang Askar tersebut uh -huh. Tapi, netizen Malaysia ni Kalau buat kerja, kejap je dapat cari <laughs> Rupa-rupanya Abang Askar itu bernama Karu Anwar Iaitu ah. seorang pegawai TLDM Dari unit Melbat Atau Malaysian Battalion Harap-harap okay, okay. cita-cita Shuib untuk jumpa gempa terpisah dia Tercapailah, ya? Okey... Empat... Terang, ya, artis K-Pop Lepak Mama Haa? Pada 23 dan 24 September 2022 Malaysia telah digemparkan Dengan kehadiran salah seorang artis K-Pop yang sangat terkenal Dari kumpulan GOT7 oh. Iaitu Jackson Wong Namun apa yang menjadi perhatian adalah Jackson telah meminta cadangan daripada peminatnya Tempat makan mana yang best Dan apa yang lawaknya Peminatnya Telah mencadangkan Mama Dia siap aja perkataan Mama lagi Nak confirm kan? Hahaha Mama Mama Mama Mama M A M A K. Oh. Tapi apa yang menyebabkan hal ini viral? Pada keesokan harinya, Jackson betul-betul pergi ke kedai mamak dan memuat naik gambar. Dia order Milo Ais Tabo. Disebabkan oh. posting itu, Milo Tabo telah menjadi trending di Twitter. Wow. Hidup mama. Keren, mama, mama keren banget. Tiga. Burung gagak minta ais sikit. Biasanya oh, kalau oh, kita makan dekat kedai Dia boleh meracun pula atas meja Paling tidak pun, mesti oh, kita kena kacau iya dengan betul kucing lah. Betul tak? Tapi apa yang membuatkan video yang dibuat naik Acap samsul, jadi viral Bukan sebab bergaduh dengan kucing dekat kedai makan Tapi dengan burung gagak ha. Cara dia bercakap dengan gagak tu, telahkah betul? Mana? Macam faham je Mana air nak? Na? Sana. Orang nak minum air ayat pun tak, ayat tak, ayat tak boleh Tu, pulang kat belakang tu Air mana? Tu, tu, tu, tu. Ayak mana? Ayat mana? paling lawak. Lepas dah gaduh, dia siap ajak selfie lagi dengan gagah <laughs>, ni. Mungkin gagah tu berjaya pujuk dengan si aikon. Geraan. Gajah goreng. Hah? Apa hal lah ini? Biasanya kunyit ni, kita akan lumur dekat ikan atau ayam bila nak digorengkan. Ha? Namun pada 9 Disember 2022, virus satu gambar yang menunjukkan Zekor gajah Yang telah dilumurkan Dengan serbuk kunyit Perkara ini telah mengundang Banyak persoalan daripada netizen Yang tertanya-tanya Apa fungsi serbuk kunyit ni? Nak goreng gajah ke? <laughs> Menurut penerangan daripada Seorang pengguna Twitter Bernama okay. Iskandar Arifin Serbuk kunyit itu Telah digunakan Sebagai bahan perubatan untuk haiwan Dan memberikan ah. banyak manfaat Untuk kulit gajah Teknik rawatan ini merupakan Hasil kerjasama Antara adabi Dan zunegara Faktor okay. teringat pula kes yang diorang rawat si putih guna kunyit Tak pasal-pasal Jadi Pikachu member tu Bukan itu Apa ini? Raya mengejut ah, ah. Mustahillah perkara ni fakta tak senaraikan Ini merupakan kejadian yang paling satu Malaysia ingat okay. Masa tu memang semua orang jangka Raya akan jatuh pada 3 Mei aja, aja. Sehinggalah keluar Makan pengumuman Raya pada 1 Mei Saya mengisytiharkan Bahawa tarikh hari raya puasa bagi negeri-negeri seluruh Malaysia ialah pada hari Isnin, 2 hari bulan Mei tahun 2022. Okay. Ha, gelabah satu Malaysia basah tu. Termasuklah Faktaau. Dengan ayam tak beli lagi, daging tak beli lagi, kutup <tutupan> tak anyam lagi, rendang <tutupan> tak masak lagi. Kuih tak sempat nak buat. Malah ada juga kawan Faktaau yang tidak sempat untuk siapkan apa-apa juadah hari raya dan hanya order KFC dari Grand Food je ha? Ayam KFC pun terkejut kot rasanya <laughs> Namun bagi Pak Tau ia telah membawa pelbagai peristiwa yang manis okay, benar, dan seronok okay, benar, benar. dalam banyak-banyak sambutan Hari Raya dan salah satunya adalah selamat apabila Faktau berjaya membuat video ucapan raya, hasil bantuan kawan-kawan YouTuber okay. dari dalam selamat dan luar negara Hari Raya. Selamat, selamat Hari Raya. Oh ada aku juga. <laughs> untuk Abang Faktau channel dan juga keluarga. Ok lah, sampai guys, di sini saja video Faktau untuk kali ini di kesempatan <laughs> ini. Faktau ingin mengucapkan di terima kasih kepada korang semua atas sokongan korang selama ini. Dalam ya, ya video terakhir Faktau pada tahun ini, ada dua lagi video tradisi ha? Faktau yang akan Faktau keluarkan. Okay. Semoga pengakhiran tahun ini akan menjadi pemangkin semangat buat kita untuk memberikan asap yang duanya. baru tahun depan. Jumpa Amin. lagi di video akan datang. Assalamualaikum semua, bye. Bye. Oke okay guys, sudah selesai videonya dan itu tadi 10 perkara viral tahun 2022 ya Paling nggak pernah dilupakan yaitu masalah Lebaran yang serba kayak ngagetin gitu guys ya dan ya ada beberapa banyak istilahnya berita-berita viral yang mungkin karena mungkin saya dari Indonesia jadi saya tidak mengikuti apa-apa yang hal viral di Twitter dan lain sebagainya ya di media sosial sampai istilahnya siapa tadi yang jago editing itu saya juga nggak tahu guys waktu itu ya kan dan baru tahu ketika fakta ini bahas gitu guys ya dan sama juga kayak penyanyi K-pop itu kedai mama dan lain sebagainya Saya juga tidak mengikuti Alhasil itulah tadi istilahnya 10 perkara viral yang dirangkum oleh Faktau Channel guys ya Coba kita akan melihat komentar-komentar ya guys ya Banyak perkara yang membahagiakan dan meninggalkan kenangan dalam tren 2022 Walau kita dilanda musibah Oke betul-betul karena masa itu ada juga musibah, banjir, bandang dan lain sebagainya guys ya. 10 negara yang mempunyai hubungan baik dengan Malaysia. Oke, okay. Sebenarnya video macam ini berguna kalau-kalau generasi akan datang teringin nak tahu vibe atau zaman sebelum dia orang lahir. Terbaik betul ya kan. Raya mengejut tuh memang tak boleh dilupakan. Kalam kabut lah. <laughs> Ramai tak sempat beli baju dan bahan hidangan di hari raya tersebut. Terbaik fakta. Betul lah guys ya. Kalau istilahnya biasanya kita kan persiapan dulu, tuh ya kan? Nah, tapi ketika istilahnya hari raya itu mengejutkan, hari raya itu tiba-tiba, oh besok gitu kan? Ya udah, mau gimana lagi gitu kan? Ada juga yang cuman beli makanan biasa gitu kan? Ada yang cuman istilahnya fast food, kfc, magdi, dan lain sebagainya, guys. Ya Allah, memang betul lah, tapi ada juga yang membuat saya itu kayak geleng-geleng ya kan komentar daripada netizen ketika gajah dilumuri kunyit ya kan gimana ya itu gajah goreng <laughs> kunyit itu adalah apa ya guys ya bisa dikatakan itu kayak fungisida bisa dikatakan untuk mengobati luka dan lain sebagainya untuk kulit bagus gitu guys kalau saya sih aplikasi kunyit itu kepada tanaman nih guys ya kepada tanaman yang ada penyakitnya itu saya biasanya dikasih kunyit terus dikasih bawang merah bawang putih juga nah disitu akan lebih baik gitu untuk kesehatan daripada tanaman itu sendiri mungkin kunyit itu juga bagus sekali untuk hewan-hewan juga tapi kalau kucing kunyitin gitu guys Berubah warna dia kan <laughs> Oke okay, itu saja video kali ini Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah nonton video ini Sampai selesai Apabila ada salah kata mohon dimaafkan Saya pembantu jadi selamat menyambut tahun baru 2023 guys Semoga 2023 ini bisa lebih baik lagi kita ya guys ya dan buat teman-teman semua mungkin di 2023 ada requestan apa yang harus saya perbaiki dan apa yang harus ditingkatkan seperti itu boleh juga komen di bawah ya terima kasih sampai jumpa di video selanjutnya saya pemenuh Dudi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.